Alright guys, welcome back with me Brandon. Hai hai hai. Siapa di sini yang gak kenal Biken? Sudah banyak pro player dan streamer yang telah menggeluti game MOBA paling terkenal di Indonesia ini sejak lama. Ada yang sudah menginjakan kakinya pada pekerjaan esport ini Dari SMA, SMK, bahkan setelah jadi mahasiswa Ya, para pro player, youtuber, dan bahkan streamer Banyak yang rela meluangkan waktunya untuk menggeluti bidang esport ini Bahkan, mungkin saja ada di antara dari kalian Yang sedang ingin dan menaruh minat untuk menjadi seorang youtuber atau pro player Game Mobile legend, Bang Bang atau MLBB yaitu sebuah game yang sudah sangat terkenal di kancah internasional ini. Banyak dari para player Mobile legend yang cara dan trik bermainnya sudah mengiblat pada para pro player. Dengan adanya pro player, menjadi keuntungan tersendiri untuk game yang dimainkannya. Kenapa? Ya, karena dengan cara pro player itu bermain, Game-nya bisa dikenal dan tersebar luaskan. Untuk memicu para player menjadi seorang atlet esport profesional, maka banyak squad atau tim yang dibentuk. Tujuannya untuk mengumpulkan dan mengembangkan kemampuan atau skill dari cikal bakal seorang player untuk menjadi seorang atlet esport yang profesional yang lihai di dalam permainannya nanti. Namun di Indonesia sendiri sudah banyak tim dan squad yang sudah dibentuk untuk mencapai tujuan itu. Sebagai contohnya, Evos, Rex Regum Keon atau RRK, Alter Ego, Onyx, BTR, dan lain-lain. Pasti banyak dari kalian yang ingin join bersama para squad dan tim, yang sudah disebutkan tadi, bukan? Akan tetapi, salah satu YouTuber harapan kita malah menggantungkan kesempatan bergabung dalam tim RRK loh. Siapa lagi kalau bukan sang harapan bangsa favorit kita, Brandon Cachana atau yang akrab disapa Lord Piken? Kira-kira apa alasannya ya, kok bisa dipanggil sebagai sang harapan bangsa? Eh, tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Brandon Kecana, atau yang lebih sering dikenal sebagai Sang Harapan Bangsa, alasannya adalah YouTuber 22 tahun itu, sering menyebut dirinya sendiri sebagai Sang Harapan Bangsa di channel YouTube pribadinya itu. Menurutnya, kata harapan bangsa, panggilan yang dibuatnya sendiri itu adalah cara agar dia mudah dikenali banyak orang, dan sebagai salah satu komunikasi dia dengan para penggemarnya. Lord Brandon Kecana ini sendiri mempunyai nama asli Brandon Kejana Youtuber yang memiliki kurang lebih 2,5 juta subscriber di channel Youtube pribadinya ini, lahir di Palembang dan memutuskan untuk bergabung dalam dunia Youtube pada tahun 2015 silam. Pertama kali bergabung dalam dunia Youtube, Biken adalah seorang Youtuber dengan konten prank. Di dalam salah satu video prank yang dibuat YouTuber asal Palembang ini, ternyata Biken pernah ngeprank Siska Call. Ya, kalian tidak salah dengar, Siska Call yang diprank oleh Biken adalah Siska Call yang sering bikin konten masak-masak bersama adiknya yang bernama Alia Call. Isi dari konten Biken pada saat itu adalah dia berniat ngeprank Siska dengan menjadi mahasiswa baru di universitasnya itu. Video itu sudah pernah dibuatnya sebelum dia menjadi terkenal seperti sekarang, loh. Namun sekarang, Brandon Kecana dikenal sebagai YouTuber gaming. Ia sendiri yang memutuskan untuk memfokuskan diri di bidang gaming. Ciri khas yang dimilikinya adalah menjadi seorang toxic people pada game Mobile Legends. Namun, caranya yang belak-belakan itulah yang membuatnya banyak disukai banyak player lain. Bikin sendiri pernah bergabung dalam squad Gen Flick AeroWolf pada tahun 2019 lalu. Meskipun Brandon Katjana telah bergabung pada squad Gen AeroWolf, dia tidak pernah terlihat untuk membela squad itu dalam pertandingannya. Padahal skill yang dimilikinya pun sangat luar biasa. Kabarnya, Biken hanya dikontrak untuk menjadi brand ambassador tim Gen Flick Arrow Lama-kelamaan, akhirnya Biken mengundurkan diri dari skuad tersebut dan kembali menjadi seorang streamer yang menghibur para penggemarnya di Youtube. Selain sapaan sang harapan bangsa, Lord Biken juga sering menggunakan kata parah man sebagai ekspresi yang ia tunjukkan di dalam setiap kontennya begitulah ciri khasnya sehingga makin banyak player yang manalinya dengan menjadikannya panutan. Sebelumnya juga sempat dibahas tentang digantungnya tim Rex Regum Kion atau RRK oleh kebetulan Lor Biken kita ini. Namun beberapa waktu kemudian Lor Biken sering mengupload videonya bersama dengan para pemain RRK di channel YouTube pribadinya yang bernama Brandon Can Everything ini yang membuat para fans Biken berpikir untuk direkrutnya, Biken menjadi salah satu pro-player yang membela RRQ. Ya, pada akhirnya, Biken ditawarkan langsung oleh CEO RRQ sendiri, yaitu Andrian Paulin, untuk bergabung dalam tim RRQ. Andrian Paulin berpendapat bahwa usahanya untuk merekrut sang harapan balsa itu adalah hal yang lumayan sulit, Menurutnya, dengan ketenaran dan kekayaan yang dia punya, kemungkinan Big tidak akan menerima tawarannya itu. Tidak hanya di Indonesia, orang yang menjadi YouTuber sudah sangat menjamur di seluruh dunia ya. Selain untuk menyalurkan hobi mereka terhadap game, pendapatan yang bisa dibilang fantastis juga menjadi daya tarik tersendiri. Dan ngomong-ngomong soal kekayaan milik Brandon Kent, merupakan YouTuber gaming terkenal pada sekarang ini. Sebenarnya, Bikin sendiri telah lama terjun di dunia YouTube, namun dengan konten yang berbeda yaitu menjadi prankster. kekocakannya sejak dulu ternyata masih melekat, menempel di dalam dirinya. Dan menurut data dari Social Blade, perkiraan pendapatan Brandon Kane yaitu sekitar 3,4 miliar rupiah setiap bulannya.